Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa Ramadan begitu cepat berlalu dan hari raya akan segera menyapa. Layaknya seperti harta yang begitu bernilai saat kita menjalani ibadah puasa. Karena saat kita berpuasa, kita mampu melatih diri untuk berbuat sahabat. Hingga banyak sekali amal-amal kebaikan yang menyertai kita selama bulan Ramadan ini. Insya Allah. Karena ibadah yang paling indah adalah keikhlasan yang terlahir di dalam diri dan ide yang tertinggi adalah iman dan pekerjaan yang paling berat adalah memaafkan. Jiwa-jiwa kita kembali putih seakan terlahir kembali. Jutaan syukur pun mengemban di langit ilahi. Semoga di hari kemenangan ini menjadi kemenangan yang hakiki. Untuk itu. Kami segenap warga Besar Geraha Yatim dan mengucapkan, "Apa kabar, Mbak? Ini nama Mingkum. Wasia mana? Wasia Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri." Sahabat, tak terasa satu bulan sudah kita menjalani ibadah puasa. Selama bulan puasa, kita melatih diri untuk berbuat sabar dan mengisi ibadah dengan sebaik mungkin. Semoga meski Ramadan sudah berlalu. Setiap amalan kebaikan yang telah melekat dalam kebiasaan kita, senantiasa mampu terjaga. Amin. Di hari yang fitri, jiwa-jiwa kita akan kembali putih, seakan terlahir kembali. Tersebab, pajar hari kemenangan dan kumandang takmir akan segera menggema, membawa sinar bahagia dan kedamaian setiap jiwa. Mungkin dalam, dalam beningnya hati, hati ada secuil bening prasangka. Dalam santunya ucapan ada kalanya hilap tak sengaja Dengan kerendahan hati mohon dimaafkan segala kesalahan. Qobawau minna wa minkum, siamana wasiamakum. Selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Qoballahu minna wa minkum, siamana wasiamakum. Selamat, Selamat hari, hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf, maaf, maaf lahir dan batin. Keluarga besar Graha tim dan dua Pak Asrama Putra Banjarbaru mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal